Kutemukan arti cinta Di waktu hidup denganmu yang tak terduga Seperti nadimu yang selalu dengarkan setia Aku bahagia menjadi Bagaimana bisa aku jatuh cinta Berulang kali, berulang kali pada orang yang sama